Kita goyang seng-seng Buat yang cantik-cantik Ya, yeah, buat yang cantik-cantik dan okay. cantik-cantik lagu ini buat kami yang cantik-cantik Cantik-cantik Yo Eh, hey, yo Mari tunggu yang sama, ya? cantik bahaya waras dan hati pancarkan sejuta cahaya tidak perlu takut sapu samping ada kau lihat dunia lihat senyuman jalan dengan ku oh halo halo halo every, every day every day kalau tak ada ku di sini rasa ada yang salah kau cantik dari hati selalu hey, so jangan salah sebut jantung jantung setetikkan dalam hati pasti terus tersanjung cuma kau sambil lihat saya cinta cuma kau, sayang barang amat rada yang datang bikin kacau. Aduh mama eh. ini sudah terkena meloloh depiman licik. Ini sudah pasti sudah kamu ganti dia dong pelita tak kau hati cinti para manismu Bagaimana kita tak tanya Saloveko bukan hanya Hari ini saja, Tapi untuk selamanya Ya mari goyang sama-sama tuh Moving Hey Saya ada ospor ini Di muria osimuang Angkat tangan semua Big respect for Tidak perlu pakai makeup tapi Sopi yang, yang saya minta Apa adanya tuh kenapa bisa kurasa bahasa bahagia Semua yang saya minta supaya tetap sempurna Beri buah minta yang ada di bumi Hanya kau saja bumi. yang ingin saya miliki Saya tak butuh terlalu banyak Cukup kau saja saya Kau oh cantik saat tertarik ingin selalu saya miliki Kau cantik, cantik. di saat mentari pagi Mulai terbit dengan kau apa in. ada? Ya, ya, siaran buat yang tahun semua. Ya, yang di depan adalah.